Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Depi Abel Melita dari kelas 10 Mia 1 Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gerak parabola Gerak parabola adalah gerak yang lintasannya berupa garis lengkung atau parabolik Jika digambarkan bentuk lintasannya seperti ini Gerak parabola itu sendiri merupakan kombinasi antara GLB dan GLBB di mana, untuk GLB-nya itu adalah yang pada sumbu X, sedangkan untuk GLBB-nya itu untuk yang sumbu Y. Jadi, gerak parabola ini merupakan gerak dua dimensi yang bergerak pada arah sumbu X dan juga sumbu Y, yang mana pada sumbu X itu berlaku persamaan GLB dan pada sumbu Y berlaku persamaan GLBB. Jadi di sini pada sumbu X itu berlaku persamaan GLB di mana X sama dengan V kali T sedangkan pada sumbu Y berlaku persamaan GLBB di mana VY sama dengan V0Y plus min GT VY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat plus min 2GH dan H sama dengan V0YT plus min setengah gt kuadrat sekian penjelasan dari saya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh